guys biar bersih kebersihan sebagian dari iman cuci <laughs> tangan dulu guys cuci tangan dulu guys udah tahu wah Pegangan pegangan. Ayun sini, Dek. Uh, terus, terus naik ini. Yes. Tadi kita kok tadi. Ini namanya oh, apa? Matoa. Apa? Matoa. Matoa. Matoa. Oh, Matoa. Aduh. Aduh. Aduh. Bye bye. Bu. Boy baby boy. Bye boy. Dewa. ayah apa sih? Pohon matowa sih. Masih kecil. Belum berbuah turun. Uh, Bismillah. Oh, Mbak belajar manjat ya? oh ya, ya nih, aku on, coba. De. De, de. Coba, Dek. Ini, Coba. Jaki. Jaki. Oh. Biar cepet tinggi. Biar cepet tinggi. Ini Dek, matanya masih masih muda, Dek. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Ini, Dek. Ya, ja, Dek. Dek. Ini. Masih kecil. Aku. coba diambil, Nak. Bung, bung, jangan munde banyak. Angsur, cek. Bung, Awas jatuh, babi. Ya. Yeah. Awas jatuh, babi. <laughs> Awas jatuh, babi. <laughs> Awas jatuh, babi. Iya, <smiling> yeah, yuk. Awas jatuh, Awas jatuh, Pak Bil Awas jatuh, Pak Bil Bismillah, saya lupa Ayah? di video begining lagi, begining lagi, begining lagi, lagi, kita nangis kita <laughs> uh -huh. Oi. Okay, Agora Nantilah hari ini. Jangan lupa ikuti terus ya kegiatan hilal dan namanya. Sekian, terima kasih. E, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nonton. <tuh> Dadah.